lihat di depan kakak teman-teman wow ini apa ya wow ada yang udah teman-teman wow lihat ternyata ini Ultraman Nexus teman-teman warna putih wih bagus sekali jagoan kakak ini teman-teman panjang sekali ini jagoan kakak ya Ultraman Nexus -nya. mantul mantul lihat ke atas kita terbang terbang lagi kita jatuhkan coba deh seperti apa kita jatuhkan ya malah jatuh teman-teman